Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel <coughs> channel kode Selamat bergabung buat kalian yang baru ketemu sama channel ini Mudah-mudahan konten yang saya bagikan bisa memberikan manfaat coba canjur <laughs> semua jadi gini pada kesempatan kali ini saya akan bagikan sedikit tips tutorial ya mudah-mudahan bisa bermanfaatnya buat kalian yang mengalami hal yang seperti apa yang saya alami sekarang jadi di sini saya kesulitan menghubungkan dengan jaringan pipi yang jaringan internet tanda silang seperti ini ya simpel juga enggak perlu restart komputer pada disconnected tetap kayak gini ya mudah bisa bermanfaat Nantikan tutorial selanjutnya di YouTube channel channel kodas wassalamualaikum warahmatullahi